Atau bimbi buang lagi Bimbi buang lagi Bimbi buang lagi Bimbi buang lagi Banjir Bila namun ni panggil Rini Ha? Rini Rini Rini Baca setifartigo Salawak tigo Rah Ah, kandang melodi geng. Eh. aku juga senjata buat itu ini hei Bahasa ini, long, hmm. senang banget, pikiran baru tadi ya. buat datang. Pasal badan. Nah, nampaknya tadi orang mengecek tu pun leje lon kalau. Dah ngot. Tunggak kau. Akhirnya lalu saja. Kalau saja dah normal bila dekat highway-highway. Alah. Pula jalan orang mengecek tadi. Kau saja ya. Tadi nak dah saja. lagi jalan ke lah pikiran aku udah normal Bagaimana? nih. Jadi penyakit ini kok tidak dari itu emosi langsung aku, makan nawa aku Dan ini punya bukan bisa memutihan saraf ke kepala Tadi Allah. Minjak panin pun, hampir tidak merasa Iya, iya Ini kaki apa rasa? Alah Tidak ingat? Dah hilang rasa? Hmm. Tangan pun lah ada orang lain Alah Tadi jauh bahasa saya sana orang mengecek pun Apa dia banyak berputar dengan ya. orang Alah oh, Agak, agak nyana awak lah hmm.